Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mena akan menyuguhkan info-info menarik dan pasti kabar spesial Dari idola kesayangan kita Diawali dengan tentunya kabar persahabat yang luar biasa Kita lihat di sini ada wawancara langsung bersama Teo Ocha Teo Cha dikasih pertanyaan mengenai trendingnya lagu insan biasa dari Buddha Lesti Tentu kita selalu bangga dengan apa yang disampaikan oleh Teh Oca, bersahabat, Memang Lesti itu selalu menjadi nomor satu Diakui sekali oleh Teh Ocha, Bunda Lesti emang penyanyi dangdut menjadi penyanyi dangdut nomor satu Masya mudah-mudahan prasahabat Bunda Lesti Semakin banyak doa, semakin banyak dukungan, support yang diberikan dari orang baik Orang tulus yang mencintai dan mensupport karya-karya Lesti Kecioran. Begitu banyak persahabat tanggapan, dan respon yang diberikan. Di antara yang terima Update Al-Fatih Bukan sombong atau gimana, tapi kenyataan idola kami tetap nomor satu. Lesti, udah vakum di TV mana lagu jebolan anak indosiar yang trending. Nggak ada kan? Masih tetap idola kami. Lesti Gejara, bukan sombong tapi yang diomongin Rizky Bilar tentang ibu angkat dan anak angkat yang ingin dipisahkan. Sama suaminya, itu benar seharusnya secara etis. TV nggak tahu malu, tapi tangan Tuhan yang bekerja menunjukkan semua ini mereka itu anak-anak baik. Ingat, Bilar itu manusia biasa loh, Stop hujat Bilar mulutut perzahabat. Untuk netizen, stop untuk menghujat Rizky Bilar, dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram. Siti Arzkar Muslimah mengatakan, yang dilampi itu semua iri sama Bilar. Nanti, kalau listrik klarifikasi pasti Bilar lagi salah. yang disalahin. Temen frasa media, ya. pokoknya kita sebagai fans doakan yang terbaik, support yang terbaik untuk keduanya. Bismillah, mudah-mudahan leslar. Rukun rumah tangganya Dan selalu bahagia Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Kemudian juga persahabat berikutnya Ini ada momen yang sangat menggemaskan dari Abang El Ketika tentunya main bar dengan Kak Kirana Fahri Ini Masya Allah persahabat Makin hari makin pintar dan makin menggemaskan. Apalagi dengan tentunya memanggil kalimat kakak Aduh Masya Allah banget nih anak luar biasa Sambil melet-melet ini membuat onti angkelnya pun gemes banget terzhabat. Ya, namun ada sebuah kalimat di sini yang posting Coba jangan pada Daniel ya, abang aja panggil aku kakak tuh. tuh, <laughs> Insya Allah baking vokal waiki no no no no. Artinya itu masya Allah banget ya. Suaranya abang L ini emang lembut bikin candu banget terzhabat. Jadi semua orang aja kalau abang L sudah ngomong, pasti diulang-ulang pengen sekali mendengar tentunya ocehan yang lucu dari abang L kita lihat juga bersahabat, begitu banyak juga tanggapan respon yang diberikan diantarin dari konsentral putih Bilar, Masya Allah suara abang tuh lembut, bikin candu jadi ngulang-ulang mulu katanya tuh Masya Allah, ada juga tanggapan dari Ria Elsa 23 mengatakan titisan Rizky Bilar banget Kenapa harus ngasih keluar lidah untuk lap bibir? Gak ya, Papa banget sih. Bang, ucul banget sih. Pengen tau yang uyal. Semua aja gemes banget yang melihat aksi lucunya dari Abang El Masya Allah. Saya selalu Abang Fatih, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin. Kemudian juga, episode selanjutnya kita lihat di sini ada kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah. Dua minggu masih masuk trending music tujuh di negara Malaysia untuk lagu insan biasa. Ini keren. Mudah-mudahan terus streaming, persahabat yoh. untuk warga kuno semakin kompak mendukung karya Lesti. Dan semoga Lesti Kejora pun, persahabatnya selalu memberikan karya-karya terbaik dan terbarunya. Amin. Berikutnya juga di storynya, Kak Marji, ini persahabatnya memperlihatkan Enzel, mukena, ini lagi makin mau musolat ini anak salehah banget persahabat, ya, Lucu banget nih ada calonnya abang El. Ini masya Allah pinter banget juga persahabat ya, nggak sabar banget juga nih melihat keduanya bisa syuting bareng persahabat ya. Tentunya mereka selalu bersama. Aduh ini gemes banget dan kita lihat juga untuk undangan selanjutnya. Sampai tidur pun mau, mau kena, nggak mau dilepas katakan margin. Ini salehah banget, masya Allah. Kemudian juga persahabat ya, selanjutnya nih ada informasi dari Leslar lovers Hong Kong. Perhatikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka bulan puasa kami mengadakan doa bersama atau yasinan sekaligus berbagi takjil buat seluruh Leslar lovers Hong Kong. Jangan lupa datang ya waktu pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 jamnya 13.30 sampai selesai yang tentunya berada di Hong Kong Pecinta Leslar yang berada di Hong Kong Tuh, bersama ada acara mengadakan doa bersama sekaligus berbagi takjil Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya tentunya diberikan kesuksesan Semoga juga makin kompak makin solid untuk Leslar Lovers Kemudian juga persahabat berikutnya nih, jadi ingatkan kembali ya, langsung dari Ivan Gunawan. Jangan lupa hari ini bakal ada kejutan spesial di acara Grand Opening Manja Ivan Gunawan persahabat ya di Margo City Depok. Hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya jam 3 sore nanti. Special performance itu ada Dede Lesti dan nah, tentunya ada Kak Asila Maisa juga. Ini spesial banget untuk warga Konoha yang tentunya deket dengan lokasinya, langsung aja kalian cus ke store Manja Ivan Gunawan Margo City. Semangat untuk warga Konoha untuk menantikan penampilan spesial dari Bunda Lesti dan semoga acara Grand Opening Manja Ivan Gunawan Margo City diberikan kelancaran. Amin. ya Robbal Alamin.